Kembali lagi dengan saya, fakta dunia yang selalu membahas fakta unik di dunia ini. Kali ini saya akan membahas tentang hewan asli Australia, yaitu kanguru. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kanguru merupakan ikon global dari Australia, namun terlepas dari ketenaran internasionalnya, kanguru juga sering disalahpahami, baik di dalam maupun luar negeri. Kata kanguru sendiri diambil dari bahasa aborigin yakni gangguru, dengan harapan dapat menjelaskan lebih banyak tentang kompleksitas marsupial, hewan berkantung, khas ini. Berikut adalah 10 fakta tentang kanguru yang sudah dirangkum fakta dunia. 1. Kanguru adalah marsupial terbesar di bumi. Kanguru adalah marsupial terbesar yang hidup saat ini, dipimpin oleh kanguru merah, yang tingginya lebih dari 1,6 meter, ditambah ekor 3 kaki, 1 meter, dan berat 180 pon, 82 kilogram Kanguru abu-abu bahkan bisa lebih tinggi, dengan beberapa jantan dewasa mencapai hampir 7 kaki, 2,1 meter tetapi mereka juga lebih ramping, hanya beratnya mencapai 120 pon, 54 kilogram memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran kanguru termasuk dalam genus makropus yang berarti kaki besar anggota terkecil dari genus ini dikenal sebagai walabi sedangkan spesies berukuran sedang disebut walrus istilah kanguru kadang-kadang digunakan secara luas untuk salah satu hewan ini meskipun umumnya digunakan untuk spesies seperti kanguru merah, abu-abu timur abu-abu barat, kanguru antilopin, dan kanguru pohon. Kanguru pohon termasuk dalam genus yang berbeda tetapi merupakan anggota dari keluarga taksonomi yang lebih luas yang dikenal sebagai makropoda, yang meliputi kanguru, walrus, walabi, kanguru pohon, pademelon, dan kuoka. Di luar keluarga makropoda, Marsupial kecil yang disebut kanguru tikus juga memiliki kemiripan dengan kerabat mereka yang jauh lebih besar. 3. Kebanyakan aktivitas kanguru menggunakan tangan kiri. Manusia dan beberapa primata lainnya menunjukkan penggunaan tangan, atau kecenderungan untuk menggunakan satu tangan secara lebih alami daripada yang lain. Para ilmuwan pernah mengira ini adalah fitur unik evolusi primata, tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan penggunaan tangan juga umum terjadi pada kanguru, berdasarkan penelitian pada kanguru merah, abu-abu timur, dan walabi berleher merah, para peneliti telah menemukan bahwa hewan tersebut terutama kidal, menggunakan tangan kiri untuk merawat joey anak kanguru, dan makan sekitar 95% dari waktu. Tangan mereka juga tampaknya dikhususkan untuk jenis pekerjaan yang berbeda, dengan kanguru biasanya menggunakan tangan kiri untuk ketepatan dan tangan kanan untuk kekuatan hal ini menantang gagasan bahwa kidal adalah unik untuk primata kata para peneliti, mencatat itu mungkin merupakan adaptasi terhadap bipedalisme 4. kanguru berkelompok kanguru bepergian dan mencari makan dalam gerombolan, pasukan, atau kawanan Gerombolan kanguru mungkin terdiri dari segelintir atau beberapa lusin individu, dan seringkali memungkinkan terjadi perpindahan keanggotaan di antara kawanan. Pejantan memperebutkan betina pada musim kawin dengan menendang, meninju, atau bahkan menggigit. Dalam kawanan kanguru cenderung didominasi oleh jantan terbesarnya. Kanguru jantan dikenal sebagai Bugs, Boomer, atau jacks, sedangkan betina disebut doe, flyer, atau Jills. 5. Kanguru bisa melompat 25 kaki Melompat merupakan cara menghemat energi bagi kanguru untuk bergerak, membantu mereka menempuh jarak yang jauh di Australia yang gersang saat mereka mencari makanan. Mereka biasanya melakukan perjalanan dengan kecepatan sedang, tetapi mereka mampu berlari jika diperlukan. Seekor kanguru merah dapat melompat dengan kecepatan 35 mil per jam, 56 km per jam, melompat sekitar 1,8 meter dari tanah, dan menutupi 25 kaki, 8 meter, dalam satu lompatan. 6. Mereka dapat menggunakan ekornya sebagai kaki kelima. Saat bergerak di sekitar area yang lebih kecil dengan kecepatan yang lebih lambat, Kanguru seringkali memasukkan ekornya sebagai kaki kelima Mungkin terlihat canggung Tetapi penelitian pada kanguru merah menunjukkan ekornya yang besar dan berotot dapat memberikan tenaga pendorong sebanyak kaki depan dan belakangnya Akan tetapi, jika seekor kanguru perlu bergerak lebih dari sekitar 15 kaki 5 meter Biasanya ia melewatkan ekornya dan mulai melompat 7. Anak Kanguru menghabiskan waktu dalam kantung Masa kehamilan Kanguru adalah sekitar lima minggu Setelah itu mereka biasanya melahirkan satu bayi Yang dikenal sebagai Joey Tidak lebih besar dari buah anggur Joey yang baru lahir harus menggunakan kaki depannya Untuk merangkak melalui bulu induknya ke kantongnya Tempat ia akan hidup selama beberapa bulan ke depan saat ia tumbuh Seekor kanguru betina bisa hamil lagi saat Joey masih di dalam kantungnya. Dalam hal ini Joy yang lebih muda memasuki keadaan tidak aktif sampai kantungnya kosong. Setelah kakaknya meninggalkan kantungnya, tubuh induk mengirimkan hormon sinyal untuk melanjutkan perkembangan Joy yang lebih muda. 8. Mereka terkadang menenggelamkan musuh mereka Kanguru tidak memiliki banyak predator alami di Australia, Apalagi sekarang karnivora besar seperti harimau Tasmania dan singa berkantung telah punah. Beberapa hewan diketahui memangsa kanguru. Predator menargetkan joey atau kanguru dewasa dari spesies yang lebih kecil. Predator alaminya seperti dingo serta spesies seperti rubah merah, anjing, dan kucing liar Ketika seekor kanguru benar-benar dikejar oleh pemangsa, maka dia akan ke air sebagai strategi melarikan diri, karena kanguru ternyata adalah perenang yang baik sekali lagi, berkat ekornya yang besar itu. Tetapi dalam beberapa kasus, mangsa mungkin mengarahkan pengejarnya ke dalam perangkap. Begitu seekor kanguru berada di dalam air setinggi dada, Terkadang ia akan berbalik dan menghadapi pemangsa, meraihnya dengan kaki depannya dan mencoba menenggelamkannya 9. Beberapa kanguru mengorbankan Joyce untuk predator Melawan predator mungkin kurang realistis untuk kanguru yang lebih kecil, dan untuk makropoda lain seperti walabi, walrus, dan kuoka. Dalam beberapa kasus, ibu makropoda yang dikejar oleh predator diketahui menjatuhkan Joey dari kantongnya dan terus melarikan diri. Seperti yang ditemukan satu penelitian, koka betina yang terperangkap dalam perangkap kawat mencoba melarikan diri ketika mereka melihat manusia mendekat, dan dalam keadaan terancam, Joey mereka sering jatuh dari kantong. Hal itu mungkin terjadi secara tidak sengaja selama upaya pelarian sang ibu, tulis para peneliti. Tetapi tampaknya hal ini adalah respons perilaku daripada tidak disengaja. Makropoda lain memiliki kecenderungan serupa. Kanguru abu-abu terkadang mengeluarkan joy mereka ketika dikejar oleh rubah dan walabi rawa melakukan hal yang sama saat terancam oleh dingo. Seekor pemangsa kemungkinan akan berhenti menerkam Joey, memberi ibu waktu untuk melarikan diri. Hal ini mungkin terdengar tidak terpikirkan oleh manusia, tetapi ini bisa menjadi strategi kelangsungan hidup adaptif untuk beberapa makropoda. Induk kanguru dapat bereproduksi jauh lebih cepat daripada manusia, dan jika nyawa seorang ibu yang terbukti dipertaruhkan, mengorbankan seekor joy mungkin sangat masuk akal setidaknya menurut standar spesiesnya 10 kanguru makan rumput semua kanguru adalah herbivora makanan utamanya adalah rumput tetapi juga beberapa lumut semak dan jamur mirip dengan sapi dan hewan ruminansia lainnya kanguru terkadang memuntahkan makanannya dan mengunyahnya sebagai makanan sebelum mencernanya namun Hal ini tidak perlu untuk pencernaan mereka, dan mereka hanya melakukannya sesekali, mungkin karena hal itu tampaknya membuat mereka tertekan, perut berbentuk tabung kanguru sangat berbeda dari perut empat bilik ruminansia. Sapi mengeluarkan banyak metana, gas rumah kaca yang kuat, saat mereka bernapas dan bersendawa, tetapi meskipun diet serupa, Kanguru hanya menghasilkan sekitar 27% volume spesifik massa tubuh dari metana yang dihasilkan hewan pemamah biak. Makanan bergerak lebih cepat melalui perut kanguru, dan penelitian menunjukkan mikroba usus kanguru berada dalam keadaan metabolisme yang lebih cocok untuk pertumbuhan, atau produksi biomasa daripada untuk membuat metana. Nah itu tadi pembahasan tentang 10 fakta unik kanguru. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe channel ini terima kasih